Sosok lindung melesat cepat di dalam danau petir seperti ikan. Air di dalam danau petir bukanlah air danau biasa, melainkan cairan petir perak. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya bersinar di dalam. Karena fluktuasi mengamuk itu samar-samar terlihat saat mereka memancar keluar. Lampu hijau telah sepenuhnya membungkus tubuh lindung. Saat untayan petir bersentuhan dengan lampu hijau, suara berderak keluar. Di tempat seperti ini, jika seseorang dengan sembrono menerobos dengan memperhatikan kekuatannya, seseorang mungkin langsung menjadi abu oleh cairan petir ini. Bahkan seseorang seperti Lindung harus menjaga sepotong kewaspadaan setiap saat. Mulingshan mengikuti di belakang Lindong. Lebih jauh di belakang adalah sekelompok besar ahli yang telah dibebankan ke Danau Petir dari berbagai tempat. Jelas, saat ini semua orang tahu bahwa dasar Danau Petir menyembunyikan rahasia. Lindung melirik ke arahnya. Momentum yang dihasilkan oleh mereka menyebabkan dia dengan lembut mengerutkan dahinya. Namun, dia terus menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasinya telah berevolusi ke tahap ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencegahnya terjadi. Dalam hal itu, semuanya tergantung pada kekuatan sendiri. Menarik kembali pandangannya. Lindung mengarahkan matanya ke bagian bawah danau petir. Seiring berangsur-angsur dia semakin dalam dan semakin dalam, dia mulai menyadari betapa luas dan luasnya itu sebenarnya. Selain itu, bentuk dasar danau petir sangat aneh, dengan batu-batu perak raksasa aneh yang tersebar di seluruh. Ketika mereka melakukan kontak satu sama lain, mereka tampaknya membentuk tebing yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, orang tidak bisa melihat bagian bawah. Saat Lindong mengikuti arah tebing-tebing itu dan melesat ke depan, matanya yang tajam dan aku terus-menerus memindai setiap arah. Ini berlanjut selama beberapa saat, sebelum pikiran Lindung tiba-tiba bergetar ketika dia menembak pandangannya tepat di bawahnya. Di tempat itu, fluktuasi energi yang agak intens tiba-tiba memancar keluar sekali lagi. Di tepi tatapan Lindong, pusaran perak terbentuk sekali lagi di bawahnya. Pukulan tepat di tengah pusaran adalah segumpal cahaya kilat, yang perlahan melayang. Di dalam rumpun cahaya itu adalah inti petir lainnya. Ci setelah melihat ini, Lindong segera melesat ke depan. Namun, pada saat berikutnya, dia membeku tiba-tiba, sebelum keheranan tebal muncul di wajahnya saat dia melihat ke bawah. Hadir, ada ngarai petir yang sangat besar dengan lubang tanpa dasar. Tampaknya itu terhubung ke bagian bawah bumi. Kedua sisi ngarai dilapisi dengan gua batu yang tak terhitung jumlahnya. Mengambil keuntungan dari pantulan cairan petir. Lindong bisa samar-samar terlihat bahwa tampaknya ada beberapa tokoh yang duduk di dalamnya. Namun, tidak ada sedikit pun kehidupan yang hadir dalam angka-angka itu. Kejutan mengisi mata Lindong saat dia melihat ke arah jurang tebing yang ada di depannya. Dari kelihatannya, ini harus menjadi asal dari inti petir yang tidak pernah berakhir, kan? Sosok lindung perlahan-lahan mendekati ngarai jurang petir. Sebelum mengambang dia memilih untuk mengapung di depan hamparan gua batu. Pada jarak ini, dia bisa melihat bahwa memang ada sosok yang duduk di dalam gua-gua batu. Namun, saat ini, sosok-sosok itu layu dan tampak seperti kerangka. Petir merasuki seluruh tubuh mereka. Dan Lindong bisa merasakan kekuatan petir murni ditekan hingga ekstrim dalam tubuh mereka. Jelas, setelah duduk di sini selama bertahun-tahun, setiap inci daging yang tersisa pada mayat-mayat ini dipenuhi dengan kekuatan petir. Ditambah dengan tekanan air yang sangat besar, ini telah mengubah mayat-mayat ini menjadi mumi yang sepenuhnya terbentuk dari kekuatan petir. Lindong menatap mumi-mumi itu, yang tampaknya berubah menjadi kilat, untuk sementara waktu. Sebelum mengalihkan pandangannya ke arah dada mumi-mumi itu. Di tempat itu, dia samar-samar bisa melihat sepotong aura hitam yang sangat samar dan menyeramkan berputar di sekitar. Namun, aura hitam menyeramkan itu benar-benar disegel dan ditekan oleh kekuatan petir murni. Itulah alasan mengapa energi hitam tidak dapat mengendalikan tubuh-tubuh ini dan berubah menjadi mayat-mayat pembunuh yang tidak sadar yang telah dihadapi lindung sebelumnya. Orang-orang ini. Sengaja memilih untuk duduk di bawah danau petir dan mengandalkan kekuatan-kekuatan petir di sini untuk menekan Yimoki yang telah menginvasi tubuh mereka. Semata-mata untuk mencegah diri mereka dari bertransformasi menjadi mayat-mayat pembunuhan yang tak ada artinya setelah mereka mati. Mata Lindung berbinar-binar, dan dengan sangat cepat dia bisa memahami situasi dengan samar. Pada saat berikutnya, tatapannya dipenuhi dengan beberapa perasaan rumit. Para ahli ini tidak dapat disangkal patut dihormati Untuk mencegah diri mereka berubah menjadi monster setelah diserang oleh Himoki, Mereka rela duduk di dasar danau petir ini Dan mengubah tubuh mereka menjadi petir Ledakan, tepukan guntur samar yang redup tiba-tiba terdengar dari sebuah gua batu tidak jauh dari sana Detik berikutnya Lindong melihat bahwa mayat perak yang ada di dalam tiba-tiba meletus dengan cahaya kilat yang terang dan gemilang saat sinar kilat itu menembus tubuhnya, itu tampak seperti matahari mini ketika dilihat dari jauh. Bang, saat sinar petir tumbuh semakin kuat, tiba-tiba, mayat perak itu meledak tiba-tiba. Begitu mayat itu meledak, seberkas cahaya perak mulai bangkit. Hadir dalam gumpalan cahaya adalah hati perak, perlahan-lahan melompat-lompat. Itu adalah inti petir, saat lindung menerima tontonan di depannya, dia sangat menghela napas. Akhirnya, dia mengerti mengapa ada bertonton inti petir yang muncul dari dasar danau petir ini. Tidak heran, inti petir itu terbentuk dari irigasi tenaga petir ke tubuh para pakar yang telah duduk di sini selama ribuan tahun. Saat inti petir muncul, Yimoki dalam tubuh mereka sepenuhnya dihilangkan oleh kekuatan petir yang sangat kaya dan kuat yang terbentuk pada saat itu juga. Akhirnya, mereka telah menyelesaikan keinginan terakhir mereka sebelum kematian mereka. Gumam Lindong. Jadi ini adalah bagaimana inti petir muncul. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan terdengar dari tempat di belakangnya. Pening kepalanya sekitar. Lindong melihat bahwa Liu Xiangsuan, Pang Hao serta masa ahli dari berbagai tempat telah mencapai tempat ini. Dan mulai secara emosional di jurang petir yang ada di hadapan mereka. Jelas. Adegan sebelumnya di mana mayat perak meledak sementara inti petir naik, semua ditangkap di mata mereka. Haha, ada begitu banyak mayat perak di sini. Jika mereka semua berubah menjadi inti petir, seberapa mengerikankah itu? Petik 2. Kami benar-benar memasuki harta karun. Siapa yang mengira bahwa inti petir ini, yang sangat langka di dunia luar, sebenarnya akan hadir dalam jumlah seperti ini di sini? Petik 2. Tepat. Jika kami dapat memperoleh beberapa dari mereka, perjalanan ini akan lebih dari sepadan. Petik 2. Api menyala di mata para ahli dari berbagai tempat telah mencapai lambang mereka saat mereka menatap dengan ganas pada masa gua batu yang hadir di dalam narai jurang petir yang luas dan luas. Pada saat ini, keserakahan dan air liur yang tidak dapat ditemukan hadir di wajah mereka. Gelombang suara terdengar dari mulut berbagai ahli. Pada saat berikutnya. Beberapa orang dengan cepat tidak dapat menahan keserakahan yang ada di hati mereka. Menembak ke depan dengan eksplosif. Mereka bergegas menuju gua-gua batu yang ada di dalam ngarai jurang petir. Bang-bang-bang, saat mereka bergegas maju. Fluktuasi yang dihasilkan terbentuk mirip dengan sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Cukup banyak mayat perak di dalam banyak gua batu yang meledak pada saat ini. Menyebabkan inti petir. Berkilau dengan cahaya kilat memikat melayang. Begitu inti petir muncul, akan ada beberapa ahli yang akan memperjuangkannya. Untuk sesaat, narai kilat ini berubah menjadi sangat kacau dan berapi-api. Kerutan dahinya, Lindung memandang ke arah masa ahli yang berjuang. Mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Mulingshan di sampingnya, dia berbicara. Mari kita mengambil tindakan dan mengambil beberapa kor petir juga. Hal ini sangat bermanfaat untuk kultivasi. Kamu petik dua, mulinshan adalah anggota klan iblis laut dan memiliki tubuh fisik tirani. Jika dia bisa mendapatkan inti petir, dia mungkin bisa meningkatkan tubuhnya yang sudah kejam ke tingkat berikutnya. Selanjutnya, sampai sekarang, lindong juga membutuhkan hal-hal itu. Dia masih ingin mencari tahu seberapa kuat mata iblis yang desolated, di dahinya setelah benar-benar memperkuatnya. Baik, Mulingshan mengangguk dengan sangat bersemangat. Dari kelihatannya, dia sangat menyukai hal-hal seperti berburu harta karun. Mereka berdua melesat keluar secara bersamaan, sebelum bergegas menuju ngarai yang luas dan luas. Saat mereka berdua mengambil tindakan, mereka mengambil inti petir yang melayang dengan cepat satu demi satu. Dengan Lindung dan Mulingshan mengambil tindakan, Pang Hao Liu Xiang Suan dan kelompok besar orang-orang mereka juga tidak dapat menahan diri. Detik berikutnya, suara Washington terdengar ketika mereka semua bergegas ke ngarai jurang petir, sebelum menggunakan berbagai metode dan teknik untuk merebut dan mendapatkan inti petir. Ketika pertempuran berlanjut, secara alami akan ada beberapa konflik berdarah. Dalam rentang waktu singkat di bawah 10 menit, beberapa orang terbunuh dalam perjuangan itu. Darah segar menyebar dalam cairan petir, menyebabkan seluruh marai petir berbau samar darah. Namun, ketika semua orang sibuk memperebutkan inti petir, tidak ada yang menyadari bahwa fenomena aneh sedang terjadi. Seolah-olah mereka distimulasi oleh aroma berdarah, gumpalan energi hitam naik dengan mantap dari beberapa mayat perak yang tampak sangat kokoh dan kuat hadir di dalam gua-gua batu di kedalaman tebing petir. Ini terutama terjadi di bagian terdalam ngarai jurang petir. Hadir di sana, adalah gua yang sangat luas dan luas. Pada saat ini, sosok perak setinggi sekitar beberapa meter duduk di dalamnya. Sementara tanda iblis hitam aneh dan menyeramkan perlahan naik ke tubuhnya. Lebih jauh, matanya, yang sepertinya tertutup rapat selama ribuan tahun, mulai sedikit bergetar, mirip dengan iblis jahat yang akan bangun. Bersambung Lanjut ke part berikutnya ya, bab 948, mengumpulkan, berdengung, tangan Lindung mengambil bentuk cakar ketika kekuatan isap tiba-tiba meletus dari dalam telapak tangannya. Inti petir yang baru saja muncul dari dalam gua batu segera bersiul. Setelah itu, itu dirainya. Yang keempat, Lindung meraih inti petir dan merasakan energi petir murni melonjak di dalamnya sebagai kegembiraan tanpa sadar melintas di matanya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah mendapatkan inti petir keempat. Hasil tangkapan seperti itu sudah sangat berlimpah. Setelah menjaga inti petir ini, Lindong melirik ke arah Mulingshan di depannya. Pada saat ini, yang terakhir melesat ke seluruh tempat dengan penuh semangat saat dia mencari kor petir. Fluktuasi power Yuan liar dan keras terus bergoyang dari jauh, dan itu mungkin untuk samar-samar mendengar suara pertempuran. Meskipun ada cukup banyak mayat perak di jurang petir ini, tidak semua dari mereka bisa berubah menjadi inti petir. Oleh karena itu, jumlah inti petir jauh dari mampu memuaskan kerakusan yang tak ada habisnya di dalam hati setiap orang. Tidak ada yang akan berpikir bahwa ada terlalu banyak harta seperti itu. Selain itu, berita tentang tempat ini jelas terus menyebar. Oleh karena itu, Lindong kadang-kadang bisa melihat beberapa ahli yang tidak dikenal mengisi ke danau petir dengan mata panas. Setelah itu, mereka langsung bergegas menuju ke lokasi saat ini. Kemungkinan banyak ahli sudah mendengar berita itu dan karena itu bergegas untuk merebut inti petir. Dengan meningkatnya permintaan dan berkurangnya pasokan, pertempuran berdarah secara alami tidak bisa dihindari. Untungnya. Orang-orang ini telah mendengar tentang duo Lindung dan menyadari betapa sulitnya berurusan dengan mereka. Karenanya, tidak ada yang datang mengganggu mereka untuk saat ini. Namun, Lindung sadar bahwa ini hanya sementara. Setelah jumlah korpetir yang tersedia berkurang, alasan para ahli tersebut secara bertahap akan dilemahkan oleh keserakahan mereka. Cepat atau lambat, pertempuran yang intens dan kacau akan meletus di tempat ini. Sudut mulut Lindong melengkung saat ekspresi tegas melintas di matanya. Dia senang jika orang-orang ini tidak memprovokasi dia. Namun, jika mereka memiliki desain pada inti petir di tangannya, dia hanya bisa membiarkan mereka tahu apa yang dikenal sebagai menderita kerugian tanpa membuat keuntungan. Lindong menarik matanya saat memikirkan hal ini. Tubuhnya bergerak dan perlahan-lahan bergegas menuju bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Inti petir di daerah luar pada dasarnya telah sepenuhnya dibersihkan. Ekspresi Pang Hao dingin dan acuh tak acuh ketika dia menatap duo lindung dari belakang saat mereka bergegas ke bagian yang lebih dalam dari ngarai petir. Ekspresi tegas tiba-tiba melintas di matanya. Heh, mereka berdua sepertinya telah mengumpulkan total 10 kor petir. Ini tidak kalah dengan kita. Seorang pria di samping Pang Hao membuka mulutnya dan tertawa. Dia adalah salah satu dari tiga yang telah bertukar pukulan dengan Mulingshan kembali di kota batu. Dan juga salah satu dari empat jenderal iblis yang disebut dari gerbang Serene 9. Dia cukup kuat, itu tidak masalah. Biarkan mereka mengumpulkan kor petir secara perlahan. Petik 2, Pang Hao tertawa samar. Namun, senyumnya itu sangat kejam. Setelah mereka mengumpulkan jumlah yang cukup, aku akan membuat mereka menyerahkan semuanya. Meskipun kekuatan duo lindung sedikit berbeda dari apa yang dia harapkan, ini tidak menyebabkan dia merasa takut terhadap mereka. Serigala-serigala ini benar-benar berani bersaing memperebutkan harta ini dengan sembilan gerbang tenang mereka. Orang bodoh yang benar-benar tidak tahu batasnya. Cobalah untuk mengumpulkan kor petir sebanyak mungkin. Bunuh siapa saja yang berani bersaing dengan kita. Petik 2. Pang menoleh dan menginstruksikan Para ahli dari Nine Serenegate mengungkapkan kilatan sengit di mata mereka setelah mendengar ini. Setelah itu, tawa buas terdengar saat mereka menuju ke tempat-tempat di mana cahaya kilat muncul. Lindong tidak mengetahui skema Nine Serenegate. Saat ini, dia secara bertahap menjelajah lebih dalam ke jurang petir. Selama 10 menit berikutnya, ia berhasil mengumpulkan dua kor petir lainnya. Namun... Lindung mengerutkan kening dan secara bertahap menemukan masalah saat ia terus menjelajah lebih dalam. Tampaknya Aura Imo yang terkandung dalam tubuh mayat perak di gua batu ini semakin tebal semakin dalam dia pergi. Jelas, erosi yang dialami para ahli ini ketika mereka masih hidup sedikit lebih serius dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sekte gua semacam itu kemungkinan besar akan mendominasi untuk periode waktu di zaman mereka. Mengingat angka-angka ini. Tampaknya mereka tidak lebih lemah dari sekte super. Tidak terduga bahwa mereka masih berakhir dengan nasib seperti itu setelah diserang oleh Yimu. Hehehe, saudara Lindong, aku punya enam inti petir. Sementara Lindong mengerutkan kening atas penemuan ini, Mulingshan bergerak lebih dekat dengannya. Pada saat ini, ada dua inti petir yang mengambang di tangan kecilnya. Sepertinya dia juga mendapat panen berlimpah dari perjalanan ini. Lindung tersenyum setelah mendengar ini. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa lima sosok muncul di sekitarnya pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat ini, mata mereka dengan rakus menatap dua inti petir di tangan Mulingshan. Sepertinya masalah akhirnya datang mencari mereka. Masih banyak kor petir di tempat lain. Aku menyarankan kamu semua untuk patuh pergi dan mengumpulkannya. Jangan sampai akhirnya kehilangan nyawamu karena kesembronoan sesaat. Lindong menatap kelompok lima pria ini dan berbicara dengan suara lemah. Lindong bisa merasakan bahwa lima orang ini semuanya sangat kuat. Empat dari mereka berada di puncak tahap maju kehidupan yang maju dan pemimpin botak telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatan seperti itu sudah dianggap cukup baik. Heh, kata-kata yang arogan. Kilatan dingin melintas di mata pria botak setelah mendengar kata-kata Lindong. Dia memandang Mulingshan di samping Lindong. Dia juga jelas mendengar yang pertama. Biasanya, dia tidak ingin menyinggung iblis kecil ini. Namun, di bawah godaan inti petir, jelas bahwa alasan banyak orang telah berkurang. Apa yang ada untuk menjadi sombong? Terlepas dari seberapa kuat kamu, hanya ada kamu berdua. Apakah kamu berpikir bahwa kami berlima takut kepada kamu? Kami tidak akan berlebihan. Kami akan pergi selama kamu menyerahkan setengah dari inti petir di tangan kamu. Apa katamu? Salah satu dari mereka tertawa dingin. Berpisah setengah denganmu. Seringai muncul dari sudut mulut Lindong. Setelah itu, dia dengan lembut bertanya. Aku ingin tahu berapa banyak inti petir yang dimiliki kalian berlima. Berat. Jangan bilang padaku bahwa kamu sebenarnya berencana untuk menargetkan kita. Ekspresi tak menyenangkan melintas di wajah pria berkepala botak itu. Segera, dia memahami makna yang terkandung dalam kata-kata Lindong. Benar, senyum di wajah Lindong melebar. Pada saat berikutnya, tiba-tiba menjadi sedingin es. Pada saat yang sama, tubuhnya melesat seperti panah. Ling Shan, serang, teriakan lembut menggema. Mulingshan membalik tangan kecilnya dan menyimpan dua inti petir ke dalam tas kiankunnya. Setelah itu, live Coffin cover sekali lagi muncul dengan cepat. Dengusan dingin terdengar dan dia dengan cepat menyerbu ke depan. Orang-orang ini benar-benar berani menargetkannya. Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Target Lindong adalah pria botak yang telah mencapai tahap mendalam kehidupan yang sempurna. Sepuluh tato naga hijau berenang di sekitar tubuhnya. Riak yang sangat kuat menyebar saat dia mengangkat tangannya Lindong sangat cepat Dalam sekejap, dia muncul di depan pria botak itu Setelah itu, dia langsung melemparkan pukulan Sepuluh tato naga hijau muda berlari dan melonjak di depannya ketika naga samar terdengar Huh, tubuh lelaki botak itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam pudar ketika dia melihat ini Tubuhnya tampak berubah menjadi logam pada saat ini Dari kelihatannya Jelas bahwa dia adalah musuh yang menyusahkan yang telah melatih tubuh fisiknya. Bang, tinju kedua belah pihak bertabrakan dengan sengit ketika riak energi mengejutkan segera menyapu. Cairan petir di sekitar mereka tiba-tiba meledak. Tubuh lindung sedikit gemetar. Kekuatan melahap melonjak dari dalam tubuhnya dan langsung menelan kekuatan yang telah menyerang tubuhnya. Di sisi lain, pria botak itu dipaksa mundur oleh beberapa langkah. Anak nakal yang baik. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Pria botak itu akhirnya menjadi serius setelah melihat bahwa dia benar-benar tersesat dalam bentrokan. Dari pukulan sebelumnya, dia mengerti bahwa kekuatan tubuh fisik Lindung tidak kalah dengan kekuatannya sendiri. Lindung mengepalkan tangannya, mulutnya terbuka ketika dia tersenyum pada pria botak itu. Lampu hijau melonjak dan sekali lagi menerkam ke depan. Dia tidak memberikan yang terakhir waktu untuk mengatur nafas. Sementara Lindong dan pria botak itu terlibat dalam pertarungan yang intens. Mulingshan juga mengejar ketinggalan dengan empat ahli tingkat atas yang maju tahap profound life. Tutup peti mati kehidupan di tangannya diangkat dan ekspresi keempat langsung menjadi sangat jelek. Ini karena mereka telah menemukan bahwa meskipun melebihi jumlah, mereka jelas tidak dapat memblokir gadis berpakaian hijau yang tampaknya halus dan kecil ini. Hanya pada saat ini mereka mulai menangis pahit di dalam hati mereka. Tampaknya Mulingshan ini memang memiliki kemampuan yang cukup besar yang memungkinkannya untuk mendominasi di pulau itu. Namun, jelas sudah sedikit terlambat untuk penyesalan pada saat ini. Kegembiraan melompat dalam mata besar Mulingshan. Tempat individu di depannya sepertinya telah menjadi inti petir yang telah diserahkan kepadanya seperti domba yang digemukkan. Tidak akan ada keadilan jika dia melewatkan kesempatan ini. Bang-bang, pertempuran sengit meletus jauh di dalam marai petir. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Mulingshan menggunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkan empat ahli tingkat atas muka tahap Profound Life. Setelah itu, ia tanpa sengaja menyambar empat inti petir milik mereka. Pria botak juga menjadi sangat menyedihkan saat dia melawan Lindong. Semua serangannya mendarat di tubuh lindung tetapi yang terakhir bahkan tidak bergerak. Namun, serangan lindung menyebabkannya merasakan sakit yang memilukan setiap kali mereka mendarat di tubuhnya. Kekuatan tubuh mereka jelas tidak pada tingkat yang sama. Kalian baik-baik saja, ayo pergi. Namun kepala lain pada tabrakan terjadi dan tubuh pria botak itu membalas dengan sedih ketika rasa manis naik dari tenggorokannya. Matanya suram saat dia menatap Lindong yang menyeringai sambil mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melirik keempat orang yang terluka. Dia mengepalkan giginya dan dengan tegas menariknya kembali. Keempat individu hanya bisa dengan cepat menarik kembali sambil cemberut sengsara setelah melihat pria botak mundur. Lindong tersenyum menyaksikan adegan ini tetapi dia tidak mengejar. Tidak ada waktu baginya untuk melakukannya pada saat ini. Oh, namun... Murid-murid lindung tiba-tiba menyusut ketika dia melihat lima orang yang akan melarikan diri. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat bahwa lebih dari selusin lampu hitam telah menyapu seperti hantu dari bagian yang lebih dalam dari jurang petir di bawah. Setelah itu, mereka dengan kejam memukul lima angka. Ur, wajah-wajah dari empat ahli level puncak yang maju itu memucat hampir seketika. Setelah itu, mereka perlahan menundukkan kepala. Sebuah tangan yang layu telah menusuk hati mereka. Pemilik tangan keriput itu benar-benar berwarna perak. Cahaya hitam menari-nari di mata mayat-mayat perak. Ur, pakar panggung Profound Life yang sempurna itu sedikit lebih kuat. Meskipun akhirnya dia dipaksa untuk memuntahkan seteguk darah segar, dia masih berhasil mempertahankan hidupnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat mayat-mayat perak yang tiba-tiba menyerang mereka ada teror di matanya. Lin Shan, ayo pergi. Lindong mengamati adegan ini saat murid-muridnya menyusut dengan erat. Setelah itu, dia meraih Mu Lin Shan dan langsung bergegas ke arah lain sambil mengabaikan orang yang malang itu. Ini karena pada saat ini, Lindong jelas melihat banyak mayat perak yang pada tiba-tiba bergegas keluar dari kedalaman ngarai kilat. Beberapa perubahan tak terduga sepertinya telah terjadi di tempat ini. Bersambung.